Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya pak Dion Di channel suka matematika Kali ini kita akan bahas soal Menggambar grafik Dari SMA kelas 10 ya Soalnya seperti ini lukislah atau gambarlah Grafik dari persamaan Dua persamaan ini ya 2Y min x min 6 kurang dari sama 0 Jadi persamaan ini berdua menjadi Y Kurang dari ya Ini pindah ruas min X Ini plus 6 sehingga bagi dua ya Yes kurang dari 9 setengah X plus 6 2 itu tiga ini dia bersama satu persamaan kedua seperti ini Y lebih besar sama dengan X kuadrat, 6 X plus 8 nah bagaimana penyelesaiannya kita selesaikan dulu dari yang bersama yang pertama atau yang A, ya. ini ubah dulu menjadi bentuk sama dengan jadi Y dengan setengah X plus 3 nah kita cari titik potongnya ya kalau X sama dengan 0 maka Berarti Y nya adalah setengah kali 0 plus 3 itu 3. Jadi 0,3 dia potongnya. Kalau sekarang gantian Y sama dengan 0. Berarti kita tariknya. Berarti 0 sama dengan setengah X plus 3. Setengah X sama dengan y, 3 pindah menjadi min 3 ya. Y X sama dengan 3 per 2. Min 3 ya. Min 3 bagi setengah jadinya min 6. Sehingga kita potong nanti 6,0. Kalau digambar jadilah persamaan garis lurus yang ini ya. Ini 0,3 ini 6,0 Karena itu Tandanya tadi kurang dari Berarti ini ke kesini ya. Menuju 0 ya Oke yang P Yang P berbentuk persamaan kuadrat Ia lebih besar e kuadrat 6 plus 8 itu oh, Pertama itu kan kita langkah Menggambar grafik ya Jadi kita cari nilai A nya dulu A nya Sebenarnya berarti nanti grafiknya Membuka ke atas ya, Grafiknya membuka ke atas yang B tipot sumbu X Sumbu X berarti Y nya itu sama 9, 0 Berarti X e menaik plus 8 sama 9, 0 Jadi kita faktorkan menjadi X sama 9, 4 dan X sama 9, 2 Jadi titik potongnya Terhadap sumbu X nanti 4,0 dan 2,0 Sekarang yang C Cari titik potong sumbu Y berarti X nya sama 9, 0 Ini mudah ya tinggal memasukkan ini nya Dikali 0 Dapat Y nya 8 Nah, Yang D cari titik puncak Tip puncaknya berarti pakai rumus sumbu simetri Yaitu X sama 0 B per 2A banyak tadi min 6 berarti 6 dibagi 2 ke itu 3. Eh, ketemu 3 masukkan ke rumus y, untuk mencari titik puncak y ya. D 3 kuadrat min 6 oleh 3 plus 8 sehingga 9 min 18 plus 8 sama dengan min 1. Titik puncaknya adalah 3,1 ya. Ini kalau digambar grafiknya seperti ini. Nah ini ya, ini, jadi ini titik potong dua empat ini tidak tiga satu ini tidak potong sembunyi nol delapan ini garis tadi ya 36 nah kan harusnya ini kalau disatukan berarti daerah penyelesaian yang sebelah ini eh okay. tuh cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe ya